motor ini deh. Ini Ini besar itu masalah, sebetulnya ya ini mas. Langsung apa Mas. Waktu Mas, -ra kayu ya malah ngejak kru deh. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, Ya Iya, iya. Iya, kayu Iya, yo Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya saya nggak mas itu harus <tuk> <go ngunong tuk> haru ya foto nggak mau ya apa aku yang paling aku menang tapi kan menang potongan Siapa sih? Siapa? Siapa? ini Các bạn Để không Jung, Dek, tebak. kusung kita kamu motor, aisy kan apa pak? nggak sih iya sih ngasih anaknya siapa? ya pak? Gosar ya pak? bagus sih kiair tapi kita bisa sogel-sogewong deneng kiair nabi ya kiair Pak mungkin diopo Pak murandu ya popong terjunin terus jurni ya kaya, kaya ngirit ke ya nih iya silah pak, aku tak